review satu persatu teman-teman wah ternyata ini ada Spinosaurus teman-teman halo teman-teman kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman kali ini kakak lagi ada di kepon lagi teman-teman wah kakak juga udah bawa keranjang warna biru hmm, kita mau cari kemana lagi ya teman-teman oh ya, sebelum lanjut yang belum subscribe Kan tombol subscribenya ya, agar kakak bisa semangat lagi dalam membuat konten mainan teman-teman. Wah, sekarang ayo kita let's go cari mainan teman-teman. Wah. Wah, apa ini teman-teman yang -teman, warna kuning? Wih, lihat ternyata ini bebek kecil, teman-teman. Wah, kita menemukan bebek kecil nih, berani sekali ya. Wih, terus kita menemukan apa lagi nih teman-teman lihat wah dibalik semak-semak ternyata ada api wah ternyata ini gajah dong lihat kita menemukan gajah wah keren sekali ya wow terus kita menemukan apa lagi nih? wih lihat wah ternyata ini ada kuda zebra, teman-teman. Wow. Kita menemukan kuda zebra di sini. Wih. Keren sekali ya. Wah. Terus kita menemukan apa lagi nih? Wih. Lihat. Ternyata di sini ada domba, teman-teman. Wah. Keren sekali ya. Kita menemukan domba di sini. Wih. Lihat. Kita udah dapat empat, teman-teman. Satu. Wah, tiga empat, kita menemukan empat mainan. Teman-teman, wow, wah, lihat teman-teman, wih, apa ini teman-teman yang lagi oleng? Wah, kasihan sekali, wah, ternyata ini sapi. Teman-teman, wah, keren sekali ya, kita menemukan sapi di sini. Wah, Udah. terus. Kita cari mana lagi, ya, teman-teman? Wow, kita cari. Wah, lihat, teman-teman, kita menemukan banyak sekali mainan di sini. Wah, lihat sekarang! Ayo, kita review satu persatu, teman-teman. Wah, ternyata ini ada spinosaurus, teman-teman. Wah! kita menemukan spinosaurus. Whoa, lihat. Kita menemukan spinosaurus. Terus ini. Wih, ini para Saurolopus teman-teman. Wah, dinosaurus yang ada jambulnya. Wah, wih, ini ada jaguar, teman-teman. Wah, kita menemukan jaguar. Aduh. Wah. Ini ada anak ayam di sini banyak sekali teman-teman. Wah, lihat. Wah, ada banyak ayam sekali di sini. Terus ini, wih. Ada harimau juga teman-teman, lihat. Wah. Kita menemukan harimau. Wih. Terus ini ada wih kita menemukan unta dong lihat kita menemukan unta teman-teman. Wow. Terus ini wih. Wah, ini ada tirek teman-teman. Badannya besar, tangannya kecil. Waduh. Ini ada tirek teman tirek tirek tirek wih lucu sekali ya teman-teman. Kita menemukan tirek. Wow, lihat ini ada si raja hutan, digagah sekali ya teman-teman kalau si raja hutan. Wow. Terus ini ada, wih ini ada cita teman-teman, hewan yang larinya tercepat di darat teman-teman. Wow, sekali. Wih, ini yang kepalanya panjang teman-teman ada jirah apa Wah. Wow. Terus ini ada wih, ini ada dinosaurus wih, leher panjang teman-teman. Ini brontosaurus eh namanya apa Kata lupa Wah, wih lihat, kita udah menemukan banyak sekali teman-teman lihat, udah menemukan hampir penuh keranjangnya. Ya udah segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah...